Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ali sayidina Ibrahim. Amma ba'du. So, saudaraku yang dimuliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Diberikan rahmat. Amin. Diberikan hidayah oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan tidak lupa pula, semoga insya Allah kita selalu diberikan keselamatan. Dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin. Selalu dimudahkan dalam berbagai urusan. Amin. Ya Allah. Ya Robbal Alamin. So, saudaraku Hari ini saya sama Menir lagi. Iya. Mau nge Menir silakan. Ya balik lagi kita berdua ya Bang Deddy siap jangan lupa like and subscribe serta share channelnya The Rose Automotive dan Menir otomotif ya, siap. agar channel kita berdua makin mengudara ya Bang Deddy terima kasih, Insya Allah nah, nah untuk hari ini apa sih yang kita mau vlog nih Bang Deddy kita ada dua mobil R3 oh jadi 2 Suzuki r 2 Suzuki R3 Insya Allah mobilnya istimewa, mm -hmm. rekomendasi harganya amin, amin, amin harganya amin. Insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara, saudara semua yang akan membeli kendaraan baik itu cash maupun kredit, kredit. Nah, yang pertama nih apa okay. nih? Eh, Suzuki menir. R ini mobil apa nih, Ini Suzuki R3 2018 tipe GX matic, Bang Deddy Tipe GX matic, R3. Ya, ini R3. yang baru, betul. Yang udah facelift ya, fast lift, model betul. baru. Model baru, betul. Tahun 2018. 18. Pajaknya di bulan Desember. Iya, bulan 12, bulan 12. Mm -hmm. Kilometernya berapa nih, kilometernya itu di 42 ya. 42.000, so, Saudara ya. 42 km-nya ya? masih 42.000 berplat genap untuk STNK-nya daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Untuk ah. nilai pajaknya estimasi sekitar 3 juta 4 jutaan ya. Kurang ya, lebih ya. 3 jutaan segitu 3 Renda, jutaan 3, ya. Mm -mm. 3 jutaan. 3 juta lebih. GL matic GX, sori. Oh GX. Tipe GX matic, tipe facelift tahun 2018. Ya. Nah, kalau untuk harga Bang Dadi untuk ya. harga berapa ini? Harganya berapa, Nir? Buka harga menurut Murka kamu? Harga kita yang murah-murah aja, 165 aja. 165 Iya. Nego. Bisa-bisa nego. Nego Santuy. Tidak nego, nego keras. Iya. Ya. Ya. 2018 saya jual 165 Betul. Insya Allah mobilnya bagus banget. Bagus banget warna grey. Iya. Insya Allah mobilnya nggak ada dandan nih, tinggal pakai doang buat saudara, -saudara semua. Iya. Ya paling lecet dikit lah, pemakaian. lecet dikit ya, wow. wajar lah. Iya. Iya ini mobil kita nggak apa-apain insya Allah mobilnya rekomendasi kalian tinggal butuh apa? tinggal pakai ya? tinggal pakai tinggal pakai aja pokoknya tinggal, tinggal gas kita bersihin nah kalau untuk ini khusus cash ini ya? cash, Khusus cash. Cash, cash cash keras dah ya. pokoknya nego aja ke saya betul atau ke menir mohon maaf nih, ini ini kita nggak kredit nih ya. untuk <laughs> yang satu ini kita cash so kalau DPGD, DPGD sih nggak apa-apa Nier DPGD gak apa-apa ya? kalau Ya, DP, oh, DP, DP masih bisa? DP 50, 50 juta jutaan 50 di atas gitu, lah ya. kurang lebih masih bisa iya ya. jadi approval ya. uh, nya lebih cepat? lebih cepat betul sehari dua hari ya ini kita mau mau cepat lewatin aja ini ya karena ini mobil sultan mobil sultan ya? <laughs> sultan sultan KIC? sultan Serua. oh seruwa betul oh, iya, iya, ya. iya iya iya jadi iya. ini uh, bisa kredit cuman DP nya di atas 50 jutaan lah betul ya. untuk harga 165 masih bisa nego ya, nego santuy nego santui, betul ini udah double blower, udah, udah, table sudah nah. model facelift, apalagi dari kelengkapannya mobil di sini, nir kira-kira kelengkapannya udah ada rear kamera, kamera belakang nah, ya, di samping uh, audionya floating, terus Audio ada floating. Uh, apa namanya switch control ya, switch control di setir ya, di stir, nah. ya, ya pokoknya komplit oh. dah, komplit iya, iya, iya. itu juga ada sunroof, nir sunroofnya ada, ada, oh. ada. <laughs> Kok bisa sandro, saya? apa ini mobil sultan Dari ya? samping sunroomnya, <laughs> dibuka <laughs> Itu buat sunroom, power oh. window, oh, window ya? ya, ya, ya, ya Nah, di samping ini adalah ap apa lagi nih Bang? Dedi R3 nah, apa lagi? Kita ada R3 tahun 2013 Bertransmisi manual, warna hitam Warna hitam Tipenya GL. R3 GL GL ya oh. Kita jual harga 115 juta Harga buka harga. Buka harga 115 juta. Masih hmm. bisa nego. Masih bisa nego, ya. betul. Nganal nah, ya? ini bisa kredit nih. Oh. Ke ya. tuh mobilnya? DP 20 juta. Ah itu mobilnya. Yuk kita ke mobilnya. Oh ini nih. Nah, ini nih mobilnya nih. Mobilnya R3 GL tahun 2013. 13. Transmisi manual. Betul. Pajaknya bulan Januari. Panjang berarti Panjang banget Tuh. Daerah Jati Uung, Kota Tangerang Tangerang kota ya Untuk nilai pajaknya 2,8 Oh 2,8 Berarti 2, masih 8. murah banget ya Pak ya. dia. Tadi, ya? tadi harga cashnya 115 juta nego Masih bisa nego nah, Untuk kredit Kredit DP 20 juta Heeh. Uh -uh. Angsurannya di estimasi saya 278.50 kurang lebih 27 tujuh sampai 2850 delapan sampai dua estimasi ya so saudara yeah. itu bisa berubah tergantung finance final ya hitungan final masing-masing. Karena betul. setiap final ada red yang berbeda-beda. Berbeda. Tidak semua finance Tidak sama. Finance semua sama. Iya, Jadi ada kebijakan bunga masing-masing finance Insya Allah. Gitu. Asal datanya bagus kita bantu sampai deal. Betul Gitu Untuk kondisi aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Iya Betul, betul, betul, betul, betul Nah itu tadi ini uh, R3 GL manual 2013 Kita lupa Nir Apa tuh? Kilometernya baru Kilometernya itu baru 64.000 64 Itu servis record? Iya service record, ya, service record. Oh, okay. Siap No Jadi R3 GL manual 2013 warna hitam Ini cash 115 Betul. juta nego, ya Bang Deddy? Betul Nah, kalau untuk paket kredit, ini DP20 Angsurannya itu 27-2850 Betul, masih selama, bisa nego dikit-dikit, tetep ya, DP lah Selama 47 bulan, ya, 47 bulan, ya Bang Deddy? 47 bulan Nah, terus Apalagi nih Bang Deddy, keuntungan oh. Kalau ini kayaknya Mesinnya itu kita garansikan satu tahun. Kita garansi satu tahun. Garansi ya. satu tahun. Itu juga sama nih kalau kalau 65 lima kita garansi satu tahun. Oh kalau ya. Satu enam Oh iya. Iyi, siap. garansi mesin satu tahun. Siap. Tapi masih ada masih ada udah ada ya. Udah garansi ada. mesin dari pabrik udah nggak ada. Betul. Tapi kita berani garansiin satu tahun. Apa ya. nggak ditawar deh. Ya. Jadi satu enam Garansi mesin satu. tahun. kita coba? Uh -uh. Jadi kalau di Mutiara Motor ini semuanya garansi satu tahun mesin betul, toh ya betul betul, betul, betul jadi gak bakalan ketipu dah itu semuanya Insya Allah beli mobil mahal-mahal harganya yang nilainya sampai ratusan juta mm -hmm. kita berikan garansi mesin satu tahun khusus mesin betul. Insya Allah rekomendasi ya. jadi gak bakalan uh, terjadi baru pakai enam bulan mobilnya udah rusak apa bawa aja ke sini kita garansiin oh, iya. gak ya. usah khawatir gitu oh. Oke, Bang oke, saudara ya, ya ada lagi barangkali waktunya kita kayak orang Barat ini ke Jepun, yeah, yeah, <laughs> kayak country. Iya, <laughs> Bang Didi, itu tadi okay. R tiga GX matic dua ribu betul, bertransmisi matic ya, berpatroli dengan harga seratus enam juta. Lima juta nego, nego ya. Apabila satu enam juta net, itu garansi mesin satu garansi, tahun. satu tahun Nah, kalau untuk... R3 GL manual 2013 warna hitam ini. Betul. Untuk cash kita banderol di 115 juta nego. 115 juta. Nah, kalau untuk paket kreditnya itu DP 20, angsuran 27 sampai 28. Betul. juta selama 47 bulan. Ada yang request barangkali bisa langsung japri. Japri. Request ya. DP mau berapa DP DP-nya ya nanti kita, kita simulasikan ya betul. Bang Didi, ya. Betul, betul. Oke Bang Dedi kita tutup. Oke, silakan benar ya. yang tutup. Ya. ya. Dari kami berdua, ya jangan lupa juga like and subscribe, serta share channelnya Derosa Otomotif dan Menir Otomotif, ya, agar channel kita makin mengudara, Bang Dedi. Terima kasih. Dan ad, kalau ada kolom komentar, silahkan. Betul. Ya, yang positif dan membangun. Betul. Siap. Ya, dari kami berdua, cukup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kekurangan. Ya, dan saya tutup, wabilahi topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sukses, Derosa Otomotif.